Rate time Selamat datang Amy aka Gotoh Rita Kipas aka Skip Loom Charcadet aka Badang Dan Sendok aka Survivor Hasil yang agak okey. Aku run rate lagi sekali Finally aku dapat cahaya aka Free Chander Bomo aka Hypno Landa Air aka Quillfish Dan Cinta aka Lovelies. Ini daripada Outbreak Lepas tu apa lagi? Evolvekan apa yang patut Aku paling excited dengan cahaya dengan Badang Adakah aku akan guna di orang untuk area zero? Yeay, sudah sampai masanya untuk finale kita Area Zero Intro dia best Aku suka Koridor terbang ke dalam Area Zero Dan soundtrack dia top dia Tim aku untuk Area Zero adalah Angin, Ahmad, Pelampung, Bomoh, Amy dan Cahaya Rule kita masih lagi sama kecuali ada satu perubahan Disebabkan Area Zero ni scam Dan aku dah tak ada banyak Pokemon sangat Aku bagi kelonggaran untuk guna satu Max Revive Itu je Item lain still tak boleh pakai Perjalanan ke bawah tak ada apa apa masalah sangat Buka empat Swiss Lawan Paradox Pokemon sikit Dan aku tiba di kawasan paling dalam Di area zero Lepas tu aku dan rakan, -rakan kita kena kepung Dengan Paradox Pokemon Comel jadi orang turun dari pentas Apalagi aku pun bantailah semua Pokemon Senang bila ada bantuan Penny Arvin dan juga Nemona Arvin suruh aku dan Koraidon masuk ke dalam bangunan tu Kali ni aku dah tak ada bantuan